Tuh, kalau masih. Apa dulu mencetnya? Mungkin di udah diodo nih, Om ya? Odo, heeh. ,right. Nah, udah diodo, juga ini duanya, kedua-duanya. Bareng ya? Harus hmm. diodo ya? Uh, uh. Kalau malah diodo nggak bisa nih. Yeah, dia nyampe lampunya nyala lagi. Lampu itu nah, nyala nih nyala nih. Oke. Okay. Dah. Kalau ini bukan diodo nih ntar gini aja nih om betulnya. Ini kan diodo nih, ini dia diodo nih. Kian udah hilang nih ya. Ntar mencari-cari nama odo nih kan trip. A -a. Trip B tadi ini kan A -a. kilometernya udah segini. Ini odo nih. Om coba odo aja ntar dunjo dua-duanya Sampai lampunya itu nyala mati nih, ntar nyala lagi mati lagi udah gitu. Oh pertama kan mati, terpecah nyala terus Kala, mati sendiri oh. kalau ini ngatur jam di buku, di buku manualnya enggak ada ya? gak ada jadi gini nih om ya hmm. ini kan diodo lagi ya oh. diodo itu om, jet set aja yang atas oh. dua Sampai ntar ini gerak sendiri ditahan itu setnya oh. Oke, gue sendiri. Dia kerja ganti, iya, ganti. Ganti meja-mejat ini aja, mode-mode aja. Oke. Okay. Okay.